Wanita memang identik dengan momen penantian atau menunggu kepastian. Karena memang sudah fitrahnya wanita adalah menanti. Menanti hadirnya kebahagiaan dari cinta yang sesungguhnya. Untukmu, aku masih di sini. Menunggumu dengan rasa yang masih sama. Menunggumu bersama rindu. Aku selalu berdoa supaya kita dapat menarik waktu... Dimana kita disandingkan dalam acara yang sakral Denganmu, aku akan tetap menunggumu dan bersabar Sampai hari itu akan terjadi Bagiku menunggu memang melelahkan Tapi aku yakin Dengan menunggu, aku bisa menghargai setiap perjuangan dan kesabaran Dan hal yang indah akan segera datang kepada kita